Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Leslor dimanapun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali di channel youtube Lesti Fati Update Yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari idola kesayangan kita Lesti dan Bilar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 Kita simak persahabat ya ada cirukan vitamin Ini momen video yang sangat membuat kita bahagia Pastinya mengenang masa-masa awal Bunda Lesti, gimana bawaannya tuh boneka Aduh, masya Allah banget ya Bunda Lesti dikasih hadiah si ilang Boneka besar persahabat yang dihadiahkan oleh Bapak Bilar Mudah-mudahan rumah tangga lesti selalu, selalu bahagia Rukun kembali kita selalu menunggu kejutan yang tentunya disuguhkan oleh Leslar, kebahagiaan, keromantisan, kekiutan yang selalu diperlihatkan setiap harinya oleh Lesti Pilar. Yuk, sama-sama kita bangkit! Untuk warga Konoha tetap optimis dukung karya-karya terbaik idola kita. Kemudian, juga bersabat ya, kita simak ada tentunya potret cocokologi bersabat ya, kembali di warga Konoha. Membuat kita semakin tentunya persahabatnya penasaran Dengan topi persahabatnya merek Gucci ini spill sedikit persahabatnya Untuk topi yang dipakai oleh suami Kak Sania itu berwarna hitam Namun kita lihat di mobil persahabatnya Itu ada topi Gucci persahabatnya Masya Allah kita tentunya yakin bahwa Leslar Keciora akan kembali bahagia Amin dan kita lihat juga persembahan dia postingan ini diunggah kembali oleh akun Lesnar Sweety Kalimat caption pun dituliskan, hehe teka-teki suami mumi Sania topinya hitam. Jadi topi yang satu punya siapa dong kira-kira? <laughs> Sudah jelas persembahan itu Papa Bilar, Mudah-mudahan apapun yang dilakukan, kemanapun mereka pergi. Mudah-mudahan selalu lancar Dimudahkan segala urusannya Berikutnya persoalan disimak juga Dukungan IGSnya Kak shiva Rediba Persahabat yang mengunggah Kabar spesial dari Leslar Kabar nasional Lesti dan BBL Dikabarkan akan menginap tiga hari Di daerah Gampung ruko Darussalam Banda Aceh Wow Ini tentunya informasi juga Untuk keluarga kota persahabat ya Kita hanya bisa mendoakan Mudah-mudahan Idola kesayangan kita selalu sehat, selalu bahagia Berikutnya bersama di Zimbang juga ada kabar dari akun Himu 500 Kembali menggambarkan soal Lesti dan Bilar Lesti dan Rizky Bilar kini jarang di televisi Begini penjelasan sang manajer Ini penjelasan di Bang Boreal, Real dia pengennya sih seperti yang dulu kata Bang Boril tapi mereka lagi tentunya menikmati masa-masa bersama keluarga lagi fokus dengan keluarga kecilnya kita hanya bisa mendoakan ya apapun itu apapun yang dilakukan oleh Nestler selalu dimudahkan kita lihat juga bersama buat kalimat caption yang dituliskan oleh akun hip500 bukan enggak ada aktivitas sama sekali lo sohib Tuh, orsabat, ya berarti bukan tidak ada aktivitas bagi Leslar, tidak normal di TV, bukan berarti gak ada aktivitas yang lain. Kita lihat juga bersama dia kalimat komentar dan tanggapan yang diberikan. Di yang dari akun, calon baby sisternya Leslar mengatakan, menepi dulu dari dunia TV, sambil ngurusin usaha yang sudah jalan, insya Allah kalau nanti comeback kami Leslar Lover siap support dengan ikhlas tanpa mengurusi urusan pribadi mereka, masya Allah. Ada juga persahabatan tanggapan dari Zahmiku yang mengatakan lebih baik mengurangi aktivitas dulusi, terutama Lesti, walaupun sebenarnya kangen lihat dia perform di TV. Daripada terkeluar suara-suara sumbang netizen nyinyir yang bilang dia kerja demi membiayai lakinya. Tuh persahabat ya, mudah-mudahan tentunya tidak ada lagi fitnah ya kepada Lesnar, sebagai fans harus tetap kuat, harus tetap semangat dan kompak mendukung idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga persahabatnya kita lihat komentar dari akun mohi.moza Betul Min, mereka mengurangi aktivitasnya dan mau fokus ke keluarganya dulu Jadi tim-tim LA dibubarkan dulu tapi perusahaan LA tetap berjalan Karena ada Lesnar Metaverse, Juan TV, Game Online Ke persahabatnya, nama perusahaan Lesnar Entertainment masih ada dan tentunya hanya vakum sementara saja. Doakan yang terbaik mudah-mudahan bangkit kembali untuk Meleslaw Entertainment. Kemudian juga permasalahan kita simak di undangan IG-nya Kobas. Kembali ada kata-kata bijak yang diunggah oleh Kobas. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah menjelaskan kalau tidak ditanya. Lawanlah godaan untuk membela diri atau membuat alasan-alasan. Biarkan integritas Anda yang berbicara. Kalau integritas yang berbicara, tidak ada satupun yang dapat membantah. Wow, ini keren banget persahabat ya. Kembali, kita mendapatkan tentunya kata-kata bijak yang sangat memotivasi. Hanya doa yang selalu kita berikan untuk ke keluarga Leslar. Mudah-mudahan sehat terus, bahagia terus. Dan semoga persahabat ada kabar baik yang kita dapatkan dari Lesti dan Bilal. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya di malam ini, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update, yang akan terus mengabarkan informasi terbaru mengenai Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bangun ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.